halo sobat semuanya welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini ya ya pasnya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slot oke okay, seperti biasa di sini gue bermain di get of Olympus dengan bawa modal 50 ribu aja dan di sini gue langsung start di bet 2.400 nih Oke, ya, kita langsung pemanasan. Pemanasan terlebih dahulu ya tentunya dengan pilates yang pastinya mantul dan simpel banget nih guys ya. Oke, semoga mudah dipahami buat para slaughter yang sedang menonton ya. Oke, sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya. Oke kalian yang udah mampir di sini simak simak terus videonya jangan di sekip biar gak ketinggalan info-info dari gue di sini. Oke okay, mantep banget nih langsung dapatin kuis ya di pertemuan kali ini. Oke okay, sambil kita pantau-pantau terlebih dahulu nih ya mudah-mudahan juga hasilnya memuaskan. dan pastinya seperti biasa di sini gue jago bakal sharing-sharing ke kalian nih ya. Aduh, mantap banget kali 25-nya dikonekin dong. Kasih slot lagi uh Oke, okay. langsung dapetin ya perkalian yang mantap ya lumayan nih. Ya. Masih ada 11 free lagi, masih ada 11 spin lagi dan gue sudah mempunyai perkalian 27 ya. Wow. Dan juga connect nih. Aduh, mantap banget ini ya. Oke. Okay langsung dapatkan sensasional efeknya disini gue bakal sharing ke kalian tentang pola shot gacor info shot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya. tentunya dengan bawa modal receh-receh aja ya, jadi buat teman-teman yang mau main modal receh dan butuh untuk info-info tentang shot gacornya langsung aja marah patah, ya. oke okay. shot lagi cakep banget enam ribu ya dikali Ay, mantap duluan nih 285.000 cuy ya gue mau punya 41 kali wow mantap banget ya gila gini keren ya oke okay, eh, yang pasti kita main santuy aja gak perlu pakai barbar -bar ya main santuy aja hasilnya begini ya besti ya aduh gak nyangka banget di luar ekspektasi juga ya Kira-kira tuh ah, pemanasan tuh pasti biasa-biasa aja gitu ya Tapi ternyata memang mantap jiwa gitu ya Apalagi perkalinya udah 46 nih ya Bakalan jadi berapa gitu ya Dan sini masih ada 9 skin lagi ya Tentunya masih banyak banget Jadi yaudahlah udahlah kita pantau terlebih dahulu aja ya Sebelum melanjutkan ke game-game atau ke pola-pola selanjutnya Nampaknya di sini gue berget banget nih sama hasil dari Prisping kali ini yang uus KC ya. Aduh Diijabah banget nggak tuh sama uus. Wow ini keren banget nih satu juta seratus lagi ya. Wah ini ini sih memang gacor ya bener-bener gacor nih. Dan situs yang gue mainkan ini memang bener-bener bukan kaleng-kaleng gitu gila ini wajib kalian coba ya buat yang suka bermain ya di slot online eh pastinya sudah selanjur bermain gitu ya oke mantep jiwa 54 dong perkalian gue ya kalian bisa lihat sendiri sini. pokoknya buat kalian yang lagi nonton ya aduh eh Mami jangan sampai ketinggalan info-info apapun yang gue sampaikan di sini ya Is ini sih anjay parah oke okay, the best ya dan buat teman-teman yang lagi nonton video ini belum mau untuk disclaimer nya terlebih dahulu ya tentunya jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas ya bagi kalian yang mungkin sudah terlanjur bermain di slot online ini ya terserah kalian bebas-bebas aja pasti di sini gue bakal nge-rekomendasikan untuk situs slot jackpot untuk kalian mainkan di sini ya yang pasti nyaman dan terpercaya nih ya tentunya gacor seperti gue di sini gue udah dapetin hasilnya memang jutaan dari modal receh ya kan Dan saldo gue kalian bisa lihat sendiri udah e, di angka berapa dua juta oke okay, ya langsung aja di sini gue permain di situs permain 138 akan permain Gacor, ya, corong, ya gila-gila sini. Jadi buat teman-teman yang mau join di permen 138 langsung aja gaskan ya guys ya. Linknya udah ada di pin komentar, jadi tinggal kalian klik langsung join sekarang juga, nggak usah pakai lama-lama nih. Pokoknya langsung subscribe, subscribe, subscribe aja ya. Oke, sambil kita melanjutkan di sini karena memang gue juga masih penasaran ya, walaupun di sini gue udah dapetin profit, tapi ya gimana lagi ya masih penasaran aja siapa tau masih bisa dikasih, tetapi kalau misalkan sekiranya putarannya juga udah nggak bagus atau udah nggak ada tanda-tanda kegacoran -tanda Ya gue juga nggak bisa paksain ya kan. ya sambil di sini kita nyocor yang masih buat semuanya. semoga follow pola yang gue sampaikan atau yang gue bagikan di sini bisa bawa hoki ya buat teman-teman semuanya ya. dan pastinya jangan lupa untuk dibantu supportnya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Supaya sahabatku juga semakin berkembang dan tentunya biar saya juga lebih semangat lagi bikin video terbaru untuk kalian, ya. Oke, okay. maksudnya kalian juga uh, gak usah khawatir karena di sini gue bakal sharing cari juga tentang info pola gacor Olympus hari ini. Dan slot gacor hari ini buat kalian yang suka main modal receh ya. Oke. Okay ya kali ini gue coba ya untuk buy spin terlebih dahulu gue cek ombak dulu aja di buy 480 ya siapa tahu beruntung ya kan Kalaupun memang gak dikasih ya udah gak apa-apa mungkin ya udah lama lagi gue mau langsung cabut aja oke sebagai pemanis untuk uh, akhir video ini gue mau kasih pantun untuk teman-teman yang udah support dan udah nontonin sampai akhir video ini lagi hitung bisa permen. cakel Lebih untung main di sini man. Tentunya di permen 138, gajah makan permen gacor. Oke. Okay. Oh, okay, buat kalian langsung digaskeun ya permen 138 ini ya. Aduh, pokoknya kalau kalian butuh info-infonya tentang yang gacor, mending langsung merapat aja ke channel gue ini ya. Oke, okay, nice. Mantap gua ya, aduh Hai Di sini gue ada seneng banget sih sebenarnya. Pasti kalian juga nggak usah selalu terbawa warna nafsu ataupun bar -bar mainnya ya. Dan jangan lupa ngawal ya soal sedian komedian sebat sebatnya Betty biar lebih mantul temunya ya. Biar lebih enjoy nikmatin video gue ini ya kan. Oke okay. dan pastinya eh, terima kasih banyak ya yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga terhibur dengan video gue, dan pastinya semoga follow yang gue bagikan bisa bawa cuan, bisa bawa hoki buat teman-teman sekalian, ya. Oke, okay, lagi dong, lagi us, gaspol lagi us. Ayo dong, aduh, oke, okay, lumayan lah, ya rp Ayo terakhiran. Aduh Sayang banget gak dikasih dong Oke okay. dan total yang gue dapatkan Di sini ya lumayan Oke okay. mungkin sampai sini aja videonya Sampai jumpa bye